Assalamualaikum. Apa kabar semua? Harap semua sihat. Duduk di rumah kita sama-sama puterkan rangkaian COVID-19. Okay hari ini special aku bawa untuk hangpa. Hangpa kenal dak yang viral nasi ayam, nasi goreng kunyit? Yes. Ha, yang tu yang viral gila 1.7 sekarang view di Facebook. So kali ni aku jemput dia. So apa boleh dia akan sharing lah macam mana dia buat sebab apa nama dapur check-up apa pencapaian yang terbaik lepas tu pasal apa dia buat ni pasal apa dia buat konten dekat Facebook dan nasihat dia kepada kita semua aku sekali lah termasuknya so dipersilakan dapur check-up okay. Hai Assalamualaikum uh, saya kenalkan dirulah nama saya Kham uh, kalau nama page-nya dapur check ada setengah panggil check-up ada setengah panggil check-up Oh. Asalnya okay. memang check cam, tapi kalau check cam tak apalah boleh bagi check oh, okay. cam lagi. Ah. Check uh -huh. cam, check cam, check cam. Sorry, dia okay je <laughs> mana mana, uh -huh. janji cam. Dah aku check cam ni dia cik. dia bermulai time during MCO lah uh, sebab. Jadi kalau planningnya dah hamil nak buat video masak masa. Uh, cuma time itu tu dia jadi macam uh, push factor. Uh, mm -hmm. Kalau sebelum ni lengkele -leng hamil -leng lah, Malahan, nantilah, uh -huh. nantilah nantilah nantilah lah, okay nanti-nanti dah nanti sudah tak buat uh, tapi time MCO itu ni macam ada satu push factor dia kata beritahu uh, kat dirilah kalau duduk di rumah ni tak ada apa-apa rugi -apa, masa je kan nak kerja daripada rumah lepas tu uh, nak keluar tak boleh so masak kena masak so bincang dengan wife why not kita buat satu video masak kita boleh makan kita rakam kita post dalam page ataupun Facebook uh, youtube so at least benda tu dia membantu orang dan buat sharing lah So start dari situ tak sangka pula. Uh, video pertama tak ada biasa-biasa ya. video kedua biasa-biasa video ketiga yang tu tak sangkanya. Tiba-tiba dia meletup. Oh. <laughs> dalam masa 2 okay. hari a uh, page like tu 100% naik. Oh dia oh, dari 8500 dia jadi berapa yang belah-belah <laughs> Dia memang benda tak sangka, memang ah. tak sangka. So mungkin rezeki Time MCU tu itulah bermulanya dapur cekkan tu. So bila dah dapat macam tu dia jadi macam makin lama makin okay, seronok makin okay, uh, lama kan seronok kan. Okay. So dia jadi macam habit dah. Mm. Nak masak air rakam, nak masak air rakamlah. Pergilah. Oh, terbaik Start, terbaik. Kenapa Facebook? Ha uh, okey. Kenapa Asal Facebook? Kan YouTube. Dia asalnya memang buat YouTube dulu. Uh, uh, sebab uh. orang yang kat buat buatlah buat YouTube. Tengok subuh aku tengok uh, ya kan. Uh, uh. Memang orang kata income susah-susah. Uh, eh memang tak tak target income pun awal-awal kan. -awal, so bila buat YouTube Uh, Persaingan dia besar mm -hmm. Dekat YouTube Memang bersaipah orang buat ni lah So cuma bila buat dalam, dalam YouTube juga Bila saya buat Saya tak ada feel Feel tak ada Tak, tak datang Sebab okay. dia tak nak buat engagement dengan audience Okay betul uh, So mm -hmm. ada terfikir uh, Page lama dah ada So why not kita tukar nama ni ya, kita buat masak-masak pula mm -hmm. So bila buat page masak-masak tu uh, Feeling tu datang tak uh. Sebab so, bila kita post ada orang komen Dan kita boleh balas, orang boleh share So dia engagement dengan audien tu lagi rapat compare oh, dengan YouTube. Okay. YouTube uh, just komen biasa je dan dia macam macam nak cakap eh one way. Ah bukan, dia macam bekerja. just upload video habislah situlah. Ha. ha. Okay. So bila Facebook ni kita rasa happy sebab kita boleh baca komen memang ada lah dan YouTube pun ada komen orang. Dia tak boleh nampak share. Uh, tak ada share. Okay. Patah dekat Facebook rasanya yang komen tu lebih girilah luah. Okay. Uh, kita betul. rasa lagi lagi human tu lah. Okay. apa apa <laughs> Betul. Betul. So, sebab tu that's why lah. Uh, buat dekat uh, Facebook. Dan bila Saya buat dekat YouTube. Tak menjadi. Mm. Uh, bukan tak menjadi. Dia slow progress dia lah. Mm. Bila upload video yang sama. Dekat Facebook. bom Menutup. Ah, uh -huh. betul. Dia tak tahu lah mungkin Facebook punya algoritma kot algoritma time time mungkin time tu orang cari benda-benda gitu -benda dan ada pula fenomena so tu join sekali kan dan memang time tu alhamdulillah sikit saya saya bermula pada waktu uh, uh, masa yang betul waktu uh, keadaan yang betul lah <laughs> sebab time tu semua orang dia banyak masa ha. biasa orang Malaysia ni Facebook dia nombor satu lah so dia akan habis masa spend dekat Facebook so that's why lah video tu dia meletup Uh, okay, so ada tak nasihat untuk konten kereta yang dekat uh, Facebook ni? Ni nasihat Dan, saya. Nah, okay, ni terbaik ni <laughs> buat kita tengah ni nasihat sebab ni. Sebab, yang saya perasan, ramai orang uh, duduk fokus YouTube. Buatlah YouTube, buatlah YouTube, buatlah YouTube. Semua orang video kereta pesan buatlah YouTube. Uh, why not, cuba Facebook. Uh, sebab Facebook pun kalau siapa nak tahulah, uh, bukan kita buat video kat Facebook ni bukan sahaja juga. Ada juga uh, masyuk ni, ada income jugalah. Bukan YouTube saja. So mana-mana yang nak cuba video creator, uh, janganlah fokus pada YouTube saja. Buat YouTube boleh. Boleh tak ada masalah. Tapi jangan uh, streakkan satu platform. Hmm. Uh, so cuba apa cuba cuba nasib buat kat Facebook juga. Sebab Facebook ni apa yang pun nama saya lah dia punya audience lain macam sikit. Dia punya sharing lain macam sikit, dia punya orang yang yang tengok video itu boleh macam sikit. Mm -hmm. Dan satu lagi dekat Facebook eh uh, dia punya uh, kita boleh create brand kita. Ah uh, oh. boleh create brand sebab dalam YouTube susah sikit nak create brand sebab brand ni kena ingat dia ada tiga, tiga faktor eh. Dengar, uh, lihat dan rasa. Okay. Sebab dalam uh, Facebook ni dia tiga faktor tu lagi kuat sebenarnya. Oh. Uh, orang selalu nampak kita, kita boleh share orang selalu nampak, orang buka uh, wall dia selalu nampak kita dia selalu dengar, ada orang share dia orang kata macam selalu dengar lah nama-nama kita ha. kan so dia nak create brand tu lagi lagi strong lah okay okay uh -huh. so ni asyik saya kalau siapa yang nak buat pemula lah pemula nak buat video jangan fokus satu platform je jangan fokus pada youtube mata-mata sebab ada lagi platform lain, -lain. Uh, pergilah ke blog ke, ke blog pun boleh, boleh buat income juga uh -huh. so pergilah kepada IG IG boleh buat product review uh -huh. so, so fokus semua semua platform jangan fokus satu ya nanti uh -huh. sebab nasihat saya macam ni kalau kita fokus satu platform je bila result dia lambat kita akan down mm -hmm. so lama-kelama hari -lama kita akan slow and yeah. so kalau kita banyak platform dia proses tu mana tahu ada satu meletup dia boleh pegang kita lagi uh, semangat yeah, kita okay. lagi tinggi lagi so Terus, sekarang video yang meletup video ni okay, yang saya Upload teng MCO tu, video ayam goreng gunyit uh, Dah 1.7 million Sikit je kalau compare ah. dengan kompetitor lain ah. lah. Memang sikit lah. Tapi, Alhamdulillah lah So video yang kedua, saya buat nas uh, Ayam goreng ala KFC ah, ah, okay. Yang tu pun, saya upload tak sampai sebulan Dah 100k punya V lah <laughs> Alhamdulillah oh. juga So video ketiga, ada nasi kerabu cik Abel ah, Yang okay. tu pun dah ada Lebih rasa 200 ribu je okay. lah Ha. So berapa lah, total kalau daripada Facebook punya income tu uh, Income ni, income sekecil sikit lah okay. Dia, dia uh, bagi anggaran je okay. Kalau ikut income, ramai cakap dekat uh, Facebook ni Dia punya income tak sebesar Ptube, pay dia tu kecil sikit Tapi at least something better than nothing lah mm -hmm. So roughly kalau segment macam ni boleh lah dapat uh, Roughly lah bawah Bola macam tu lah, per month USD Uh. <laughs> siapa nak bagi <laughs> ha. ok ada apa-apa lagi dan siapa-siapa yang rasa nak uh, buat video tu cuba buat mulakan dengan satu video dulu uh, jangan tangguh-tanggu uh, cari idea, mulakan satu video tak kisah video tu cantik atau tak cantik upload je, at least tu jadi kita punya license lah hmm. bila dah ada satu video bawa ada video kedua uh, bawa ada video, video ketiga, kalau tak ada satu video maksudnya tak start langsung lah jangan banyak fikir, buat je Sebab, kita contoh dekat Indonesia lah hmm. Indonesia memang Kalau benda ni, uh, video kereta ni memang Tiktok ah Gila Banyak lah gila. Dia memang Tiktok Sebab uh, Indonesia bagus buat-buat benda ni Dia lagi laju dia kita. Hmm. So, Malaysia saya harap ramai lagi video, video kereta yang lain lah Yang boleh buat video masak-masak ke, hmm. DIY ke hmm. Video macam sifu kita <laughs> kan? So, buat je uh, Tak ada masak sebab benda ni Tak rugi pun kita bagi manfaat nampak kepada orang InsyaAllah orang doa kepada kita Sebab Ayin. video tu Dia akan ada setiap dekat uh, Dekat internet ya Selagi YouTube tak tutup Facebook tutup Selain itu pahala kita berpanjangan Ayin. So kalau kita dah meninggal nanti pun At least ada lah Satu yang kita bagi manfaat nampak Dan benda tu berpanjangan pahala kita Ayin. Ingat tuilah ialah So income tu datang sama dua lah Okay, okay. Alright nah. Nah, tu iya. Okay tu okay. okay Nampak dengar tak? So kena recap sikit lah First Ingat buat dulu. Ada video buat dulu. Pikir jadi tadi buat dulu kata kamera tak power ke. Dia rekod pakai iPhone je kut. Ha, rekod tu edit pakai Filmora. Ha, lagi apa apa hampa punya alasan. So buat rekod edit je. Kedua, ingat jangan buka satu platform ada banyak sekarang, banyak-banyak gila. So try lu mana tahu yang mana, -mana tu kita fokus. Yang ketiga, ingat apa-apapun Buat benar yang bagi manfaat kepada orang supaya sama-sama dapat Mungkin tak dapat manfaat dekat dia dek. Mungkin tak dapat manfaat dari segi duit ke sekejap Tapi, tak kan dapat manfaat dari segi Family baik ke, family mentor yang baik ke, anak soleh ke Macam-macam banyak benar So, jangan fikir manfaat tu hanya duit Okay, itu saja daripada aku Kalau siapa rasa Yeh, jangan lupa like, komen dan subscribe Dapa Cik Cam Dapa uh, yes. Dan aku juga <laughs> Okay, itu saja daripada aku Kita jumpa di video kedatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah.